banyak sibukkan oh kesibukan, ya? eh kemana gitu hari ini naik ke oh, ke nah kemana gitu wow tapi meggy lemak ah mana kita gitu hari ini hari ini kita ke Indera Layong, hadiri acara pernikahan saudara kita Paisol Isol Isol Isol bukan bukan senau senau senau senau senau, senau. Oke okay. eh. okay. <tutup> <tutup> karena mumpung belum ada orang dan masih sepi hmm. mari kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi hmm. wabarakatuh okay. ketemu lagi dengan Mang Madit bersama Mang Daye okay. oh. ini kita hmm. ini, apa Gaya pakaian gaya punya. Aku gaya kasual Kasual, oke okay. Ini adalah gaya emak-emak, training masa kini Oke okay, guys, ikuti saja vlog hari ini Bersama saya dan teman saya yang satu ini Manggayel Kita orang dua, ternyata Kita akan menaiki pesawat tempur Wih, bukan pesawat tempur lagi Pesawat darat ini hari Darat, oke okay. Hari ini tanggal 25 bulan Juli 2021, di tol di umur 40 tahun baru menikah ya. Uh -oh. Terima kasih tol. Ayo, nanti kita lanjut lagi. Oke okay, guys, kasih menunggu teman-teman yang lainnya. Karena teman-teman yang lain masih di perjalanan, mereka jauh-jauh semua. Ada yang dari planet Namek, ada Pluton, jadi mereka nanti make jurus. Seribu bayangan untuk datang ke sini. Oke okay guys, kita nanti lanjutkan lagi. Emang hmm. Gail, apa perjalanan kita belum berjalan Ini lagi minggu sih kok kawan lagi. Masih dalam perjalanan. Ini jam berapa sih? Ini jam 11.3 Ah Ada macet ini. Tak yang penting niat juga deh. Tidak, tidak. Aduh, jam 11 lewat, belum berangkat kita Terima kasih, bagaimana ini? Beginya tol baik Oh, tidak jadi berangkat ya? Terima kasih Kita nunggu uang satu ini, nih lamunian ngapa Bapak lama sekali Bapak? Banyak sibukan Oh, kesibukan ya? Bukan ya, ini salah Di rumah saya dulu, tidak sedang Tidak di waktu Oh, iya, untuk istri-istri cinta ya? Iya Ya, aman Jawi-jawi ini Cak yang jadi guru Bapak ya? Oke, okay. <lacht> kita nunggu satu orang lagi. Nampaknya lamik dia masih berias. Eh, kemana gitu hari ini? Naiklah. Oh, naiklah. nah kemana gitu? Wow. Ke kondangan ini ya? ya? Yes gitu ya. Yes kita. Apokat doh. sama lingkerin. apa mas tris? ya yes, sering saya mau lingkarin <laughs> <laughs> coklat ada coklat? permen? oh dia kalah hmm. yang merokok merokok Kita sudah masuki jembatan ketiga. Gimana? Guys, kita sudah sampai di tempat acara resepsi Indo Paisol alias Snow. Snow ya? Yuk ikuti terus perjalanan kita bersama Mang Madit dan Mang Gimana perjalanan kita? Luar biasa, <gulau> mulailah kan. Selamat, selamat eh, Selamat ya eh. Selamat Angkat. Untuk anda Makan Oh, banyak nih Yan, ngambil nasi Oh iyo Banyak-banyak Lagi makan siang nih Banyak nasi nasi Jangan nanti, nggak bisa nih Nasi goreng ceng eh, pak. Nasi goreng Makannya kok lauknya cuman kantang beri, kuen lagi diet, diet, <tuk> menurun ah. berat, berlangsing, hmm. ya, ya ya ya ya ya mantap, mana rasanya enak, lumayan, oh, lumayan, bukan enak ya, <tuk <tuk mana masakan yang lama, luar biasa, kampung sari, pun merokok, udah bete bete, rokok apa, rokok apa? Surya, nggak tertidur makan? Tidak merokok. Tidak merokok. Ya? Tidak kenyang. No smoking. No smoking. Tidak nyangkut ayam bergigi. Pak, oh, oh. <laughs> ba, kami balik dulu pak ya. Terima kasih. Ya? Kopi okay, dulu. ngopi dulu. Kopi dulu. <laughs> kami balik lah pak. Itik nitip, nitip, nitip, nitip, nitip, kami balik ya makasih, balik ya nyanyi lagu apa? nyanyi lagu apa? lagu pemansun, ayang kamu. ucapkan dulu untuk mempelai. untuk kedua mempelai kita gitu kita -gitu. paisor, semoga dengan sampai kakek nenek, amin. Selamat menikmati di sini, naik bangku! Berapa yuk segilunya? Berapa segilunya? 15. Oh 15. Kamu ini Ini ini Jamu citra, jamu semarang. Jamu itu kilo ini Iku. apa Campur Waduh ini sambelnya. Iya, lagi apa mengantuk? 2 gilo, jeruk jeruk jambu, jambu, jambu berapa kilo perjalanan jauh 2 banyak ini spesialis jambu ya dewa jambu mengatur Jam berlari, nang jam lari nang, kerjanya di kamu, <laughs> deh. Pak polu kurang dimain. Bela hari ulo. Bela namanya. Nah, tak nama ya, Bella. Makhluk nah, dua wajah, kalo dua tiga gitu. Eh, antung ini dulu pakai nek timbangan. Pas, nah pas ya. ya, ya. Oh iya pas. pas. Ya, aja oh. oh ya ini dulu jadi <laughs> <Iyo>, kamu. <laughs> bumbu buah manis. Susento-susento oh, kada apa. Masak apa eh oh, bumbu? Susento. <laughs> ini jangan ni jambu apa? Mekah. Mekah? Oh, Bukan jamaika. Jo Mekah. Bukan jambu monyet bukan? Jambu monyet bukan? Jambu monyet bukan? Ya, jambu boh ah, Ya, ini juga ini Ini dia Manis Manis Tak ada lagi 40 harganya Bukan siapa? Bagusak dah loh Citaramadu tak boleh 40 Ini, ini Ini hmm. Dibetan itu? Ayu. kita sekarang sudah sampai ke 4 tujuan pulang selesai pulang enggak ya kita pulang, ya. pulang. Kita sampai ya sampai lokasi ya balik ke OTW sampai ke rumah kita akhiri sampai di sini di vlog hari ini Hari, pulang semua. Assalamu'alaikum. Ngapui? Kita semir-semir sepatu dulu, Arak. Wow. Biar kegingguan lebih keren. Karena kita hari ini pakai uh, kasual. Jadi uh. disesuaikan dengan sepatu dan sepatunya. Hmm. Sepatu kita semir. Semir, ya? Kita hari ini bukan ada cewek kenanya cewek karena kita sudah ada yang punya oh rumah tersayang yeah, apa namanya? eh, istri tercinta iya keren kan? lebih sweet apa namanya? wey, my darling my darling, iya betul betul betul ya? iya ya, selamat buat Kado kita paisol atau yang lebih dikare dengan sebutan seneng dengan istri tercintanya. Seneng itu apa? Sepuluh nah. lewat? Tahu juga aku. Katanya seneng itu nama bekin deh. Oh. Ah, Tahu kepanjangnya apa eh. Nah, tapi kita sekarang ini menunjukkan pukul jam. 10 setengah sebelas di Mungkin nunggu. Teman-teman gitu nih, kawan-kawan gitu, kemana ya? nih? Kan jam, kan jarak-jarak yang ditempuh itu kan satu jam. Iyo, nah, itu. sedikit jam dua belas gitu datang. Ah, bahaya ini kalau berangkat jam sebelas. Ya, aku takut lagi. Nah, nasi habis. <laughs> nah, itu lah datang ke sana, ada lauk <laughs> habis terpaksa kita buat nasi kalau kalau habis masih bisa makan nasi e, kalau nasinya habis tak bisa makan lo tak bisa makan makan nasi dari rumah kita belum makan nasi bahaya nah. ya nasinya itu terpaksa kita beli nasi bungkus mak jadi jadi jadi nasi ya. bungkus kita bawa situ kan kita <tutuk> gonangan kita gonangan ya boy tapi kita jangan lupa kita ucapkan selamat juga untuk kawan kita siko lagi siapa iyo e, boy oh boy iyo e, Rudy Kurniawan iyo Mas ini ngadu ke atas nikah oh. selamat buat Boy dengan pasangan terbarunya biar tambah Hii. pasangan terbaru? iya pasangan terlambut ngono cerita? nah yang terlambut ini sebenarnya yang terlambut oh. baru diknek kenyut lagi baru oh yang itu iya iya Boy hati-hati di Jawa Boy semoga hmm. selamat sampai tujuan iya kami tidak pacak ngirim amplop dulu Boy kami hmm. pacak ngirim doa sampai dulu iya nah, sampai <laughs> <dapat laughs> ke sini baru gak punya amplop <laughs> tau ya yeah ngomong-ngomong, untuk Paysel berapa orang ngasih? nah aku tuh sebenarnya aduh di besar ya eh, <laughs> ini besar deh. coba karena, tahulah deh selesai kemampuan gue eh, lah ayo, oh, kemampuan eh. Iya. kira-kira Bang Matin? aku sekitar satu sepuluh lah wah, kalau tipis dikit dikit. Bang kalau itu satu puluh Allah <laughs> intinya itu dua puluh ribu hahaha satu sepuluh Bang Dayel profesinya sebagai tukang Ojek mm -mm. Jadi, kalau kamu profesional. Oh, kalau kamu ketemu Dio, ya. nah, kalau Dio nih tahu kalau lo slow Bu di Kota Palembang ini, <laughs> jadi, kamu nak jalan tikus, jalan tikus, jalan semut, jalan, tahu jalan, jalan, tahu ya, kalau, ya. Dia. jangan lentikus, lo? lentikus, jangan lentikus, jangan lentikus, dulu ini jadi aku jangan juga jangan lentikus, itu tiga minggu ini belum makan uh. jadi <laughs> kalau kamu lentikus, rezeki lentikus, jangan lentikus, jangan lentikus, jangan lentikus, jangan lentikus, jangan beras tuh. Di kalau aku di dusun tidak ketik masalah. Oh, dak ketik ya. Ya, cuma yang jadi masalah nih kalau lauknya. Oh, lauknya, hmm. oh, Cuma karena kita tinggal di sungai, apa susahnya kita mancing? sekarang lagi di kota, Pak, bukan di <tuk> oh, <iyo>, sungai. <juo. tuk> gitu. <tuk> sekarang di kota, Pak. <tuk> kalau di dusun mending, <tuk> Pak. Kalau di dusun dak <tuk> kate masih bisa makan, Pak. Oh, iya. Kalau di sini? Kate duit, nak misik balik oh, duit. Iya. Sekarang cewek-cewek anu, peduli bukan cak dulu lagi kan Gila. saling pengertian kan